Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian dan Selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Default TV Yang akan selalu memberikan cover terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslaw tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk warga punoha Alhamdulillah lagu instan biasa para sahabat Ini Tentunya sudah tembus 13 juta viewers Dan alhamdulillahnya ya para sahabat video musik terpopuler nomor satu Untuk insan biasa Wow Congratulation untuk bunda Lesti Alhamdulillah masih bertahan Sebagai video musik terpopuler nomor 1 Terstreaming ya untuk keluarga Konoha Semangat untuk selalu mendukung karya-karya Lesti berikutnya juga persahabat ada postingan dari L2W sahabat, ya, yang mengunggah video ini video yang luar biasa L2W berbagi di momen Ramadan berbagi makanan berbuka di Bandung, Jawa Barat untuk 100 orang yatim, duafa, dan pengendara motor Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran. amin kita simak juga persahabat kalimat caption panjang yang ditulis di unggahan ini Bismillah, L2W berbagi di Muhammud Ramadan telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin di Bandung dengan berbagi 100 takjil untuk yatim, dua fa, masyarakat, pengendara yang videonya akan kami unggah satu persatu. Selain berbagi takjil, L2W juga berbagi makanan berbuka, makanan untuk di masjid, tadarus Al-Qur'an, berbagi mukenah untuk lansia, dan dua fa serta berbagi sembako selama Ramadan. Rasulullah Wasallam bersabda barang siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang berpuasa itu hadis riwayat termizi Mari berlomba-lomba berbuat baik di momen ramadhan Masya Allah, ajakan yang sangat amat baik Yuk sama-sama kita semuanya berbagi untuk orang yang berpuasa berbuat kebaikan mudah-mudahan Rezeki kita selalu berkah berkah Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun segala urusan selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Kemudian juga, persahabat, selanjutnya kita mampir di postingan terbarunya Bunda Lesti. Ini baru saja warga Konoha disuguhkan kebahagiaan. Warga Konoha selalu bersyukur, persahabat. Walaupun entah kapan tag-nya ini video persahabat, tetapi kita merasa bangga bahagia sekali Bunda Lesti mengunggah video ini. Dan Bunda Lesti kejora pun menginformasikan persahabat. Siapa yang mau umroh gratis bareng MS Glow? Alhamdulillah nih, MS Glow Beauty lagi ngadain program berkah kejutan umroh beach 4. Yuk langsung aja simak videonya nih bersahabat ya Caranya udah disepil oleh Bunda Lesti ya Biar kamu bisa ikutan daftar Siapapun punya kesempatan untuk menang kata Bunda Lesti Semoga menjadi kabar baik Untuk bisa berangkat umroh bersama MS Glow Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat Selalu dikelilingi oleh orang baik Selalu dilindungi dari orang yang tidak baik Amin Begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya persahabat dari akun Instagram seberhutinganuskelesler Masya Allah, sehat-sehat gelisku, -sehat sayangku kembaranku dari ujung rambut sampai ujung kaki, aduh Masya Allah banget nih <gif> Ada juga tanggapan lain dari akun Lesti al fatih Walaupun syutingnya ini gak tahu, tag-nya kapan, tapi gua udah bersyukur lihat Dede posting Semoga segera pulih ya Dede We love you, kami mencintai. Masya Allah, kita tentunya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan doa baik dari kalian, dari kita semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Kemudian juga persahabat kita telepon dengan kalimat komentar dari Kak Mary ini Kak Mary mengatakan saya mau, tapi tunggu saya login ya katanya itu. Masya Allah, bisnilah ya. Mudah-mudahan Kak Mary juga. Bisa tentunya masjid Islam ya Untuk bisa menunaikan ibadah umroh Amin Doakan yang terbit saja untuk Sahabat-sahabat terdekatnya Les Berikutnya juga persahabat kita simak Di story-nya Maya Lesti Bilar Leslar Semua nih wajib tahu nih persahabat Ada sebuah artikel Rizky Bilar bercerita soal Ibu posesif terhadap anak angkat Sindir petinggi TV swasta Perhatikan persahabat Sampai sini paham kan banyak lembaga atau oknum yang ikut campur membesarkan masalah kemarin. Ditambah lembaga TV itu juga memanfaatkan untuk pengalihan isu soal kanjuruhan. Heran sama netizen, baru kasus ini doang, auto percaya sama kinerja polisi. Kasus lain dengan lantang tidak percaya. Dari pemecatan bilar secara live, terus mau di... Adakan konser Lesti, L4 Love Avalah, sampai Lesti sendiri yang tidak setuju akhirnya acara dibatalin. Ditambah ternyata, ia tentunya lebih memilih bertahan dan tidak bercerai. Makin marah tuh, mak tiri, makin mempelintir berita-berita dari media online sampai TV, semua isinya info tidak valid. Jadi kenapa marah dan ingin mereka pisah? Karena Lesti setelah selesai kontrak, tidak akan memperpanjang kontrak. Lesti minta jatah dia yang sesuai dengan harga dia alias tidak mau dibayar seperti dulu lagi. Yang apa adanya? Dari YouTube, bisnis, dan lain-lain aja. Sebagian besar penghasilan masuk ke manajemen, padahal yang kerja Lesti. Tapi Lesti cuma bagian kecil doang. Lesti sudah tidak mau diatur-atur dan dikekang. Jadi marahlah si emak, karena Lesti ini aset coy, banyak sponsor datang karena ada Lestinya. Coba lihat acara yang ada Lesti, iklan ngalir tuh TV, ditambah fans banyak yang membantu menaikkan rating. Udah dari awal gua nunggu topping emak ini, kebongkar, gak ada kata-kata udah dianggap anak sendiri, kebongkar. Gak ada yang ada. Ya, karena Allah menguntungkan, makanya dibaikin biar lu nyaman dan bertahan. Ditambah, silesti anaknya nggak enakan, tuh sahabat. Allah tidak tidur ya, Bismillah. Kita sedang menantikan kuasamu, ya Allah. Mudah-mudahan, ila selang, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Sebagai fans, hanya bisa mendoakan, mensuhur, dan mendukung keduanya.